Selamat siang, teman-teman semua. Siang, siang. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kelas praktiung kami. Hari ini, harinya baik. Dan juga kami bisa tetap sehat sampai hari ini. Kalau hari ini, kami akan mengerjakan progres kami di proyek kami. Biar yang menolong kami, agar kami bisa menyelesaikannya tepat waktu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halia. Amin. Baik, teman-teman kita dokumentasi dulu Boleh bantu nyalakan kameranya ya teman-teman Lihat kamera semua, senyum 3, 2, 1 Sudah muncul sih oh, sip, sip. Ya Yang project silahkan kalau mau duluan ke breakout room Nah itu ada lima room Raka perlu room sendiri atau gimana? Oke, okay. sudah Will. Oke, okay, you, kasih. Ya, ya Will, terima kasih. Oke. Berikutnya juga oke okay aja. Ditambah hmm. materi JavaScript, HTML 5 sama uh, yang nanti di minggu depan tuh Jason bikin teks aja supaya ada catatan ke uh, link mana itu aja. Oke, okay. Sip, teman-teman. Mudah-mudahan minggu depan jadi penyelesaian yang terakhir Sebelum kita minggu pertama UAS teman-teman Itu aja paling buat hari ini Terima kasih teman-teman